gimana sih, belajarin dong. Halo guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya, Michelle Special, dan di video kali ini di sini saya akan melanjutkan proyek-proyek yang saat itu guys ya. Oke kita langsung aja sih, satu per satu proyeknya. Oke lanjut ke berita yang kedua. Oke lanjut ke berita yang ketiga. Yang keempat, oke. Okay, lanjut ke versi yang kelima, ya. Ke ke okay, lanjut ke persediaan yang ke oke lanjut ke persediaan yang ke Oke okay, lanjut ke episode yang ke-8 Oke okay, lanjut ke persediaan ke-9 Oke, lanjut ke presiden ke-10. presiden ke-11 setting ke belas. Lanjut ke versi yang ke-16 ya. Oke lanjut ke versi yang ke-17. Oke okay, lanjut ke aku yang ke delapan ke 19 oke okay, lanjut ke versi yang ke-20